Kali ini saya akan mereview cara menonton film KKN 2000, 2000, berapa ya guys? 2021 mungkin ya, 2021 di Telegram. Yang ini bukan bohongan guys, ini asli. Kalau yang dulu kan lihat KKN di link di mana. Chrome atau di link-link video yang lain kan itu cuman bohongan kali ini Noah guys yang pertama kalian harus download telegram yang ini nah yang itu yang aplikasi aplikasinya warna biru terus ada pesawat terbang warna putih jika Anda belum mendownloadnya, download saja di PlayStore. cuman sedikit guys, paling nggak sampai 50 MB. Terus pencet aja, pencet Telegram. Terus kalian, ya kalian cari di gambar cari itu, yang pojok atas. Pencet Terus tuliskan saja KKN Di desa penari Di Desa Penari Nah KKN di desa penari Kalau yang pilihnya yang channel privat yang paling atas itu yang paling atas Oke okay? yang ada tulisan channel privat pencet aja yang paling atas nah terus nih udah kesedia guys tinggal tonton aja pencet ini gue lagi download guys nah, huap, huap. Kita langsung ke Menit 108 Kalau nggak percaya Dan kali ini Benar-benar ya guys Bisa dibuktiin sendiri Dan kalau sudah Jangan lupa subscribe ya guys Karena ini video Abal-abal masih Masih pemula Mana tahu Ada rezekinya subscribe Anda dapat okay, membantu saya oke okay, terima kasih bye, bye. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh